Sebaliknya waspadai jika harga USD USDCAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.21646 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.29324. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212